mana masih ini saya bro? kita saling berperang bro, tirap, tirap, tirap tuh, saya tinggal satu anjir, gemes banget gue bro <tuk> next, level 12 <tuk> tapi kalah <tuk> Samudera Absolu nomor empat, oke terima kasih atuh gak ada di nominasi bro bro masih nisya kok, kenapa gak berarti ya bro orang ajar ah. oh gue heroes, heroes Samudera Absolu kejuang bro caranya ganti coba gua gua pinci pro waktunya tinggal dikit gua terdamp gua terdamp belakang pelakar mati mampus mampus mampus hei kita mati bareng hei hei hei enggak hey, bisa gitu hei hei hei ini hei hei nah ini bro tampilan barunya world war <tik> yo halo bro yo wasa bro wasa bro saya baru aja Upgrade game ini ya bro, game wall, Apa-apa -wall. <laughs> sih, game perang herois gitulah, <laughs> Game perang herois, saya gak bisa bahasa inggris bro <laughs> Saya habis upgrade, kali ini upgrade-nya, uh top cer ya bro Baru aja upgrade bro uh, Pas di awal download itu sekitar dia sekitar <coughs> uh, Aplikasinya sekitar 1, berapa giga gitu Sekarang setelah upgrade itu turun lagi bro, 800-an MB bro yang mending lah mengecil tapi nggak tahu ya caca-caca di dalamnya wow oh, ini ternyata tampilannya seperti ini bro dia uh, kontrasnya agak bagusan dikit oh pencapaian bro dapat bintang tiket pertempuran bro dapat tiket bro oke okay, dapat kan men saya lanjutkan. melanjutkan oke okay, men oke okay, men oke okay, men oke okay, men oke okay, men oke okay, men. Okay, men aduh bro ah bro ini apa gratis emas gratis buat nikah oke okay, what the fuck back what the fuck back ini bulin saya digibulin re bro saya digibulin tadi bro emas gratis mas gratis apaan oke okay, kali ini saya mau bertempur mau bertempur jagoan saya nggak upgrade-upgrade, bro bayarnya kira-kira berapa, bro? Uh, di permainan game ini kira-kira bisa top up, nggak? saya belum nyobain sih, belum nyobain top up kalau top up itu dapatnya bagus-bagus sekali ya Starling Red, Starling Rat buat tim pertarung untuk kekuasa oke, okay. ini berarti tim-timan ya, bro nggak saling mempertahankan diri, biasanya kan saling mempertahankan diri siapa yang paling... lembaknya paling banyak dia yang menang mereka itu bekerja dengan baik, oke okay, main. Let's go. Oke. Okay. Petanya kurang gede, Bro. Gedein peta bisa nggak Bro? Oke. Okay. Oh, ini kayak di pangkalan men. Oh. Kok bisa gitu? Bro ngerekam bunuh 7, Bro. Tuhan, ini ini mengerikan rek, mengerikan rek. Rek ini mengerikan rek. Ini nggak bisa lewat. Di sebelah mana rek? Belas saya nggak bisa lewat rek. Cok saya nggak bisa. Oh bisa Oke saya ngikutin teman saya Jauh-jauh bro Gua sambil diharap LEK Kurang acer lo Oke, di tempat yang tadi, Bro. Ke sini, Bro. Kira-kira mending turun apa enggak? Ih, ini, Bro, ini pangkalan perang mana, Bro? wuh ini keluar yang tadi anjay anjay gua ngapain keluar-keluar rek wuh ini tuh kepalanya tuh gua harus maju Gak bisa gitu rek Kok bisa gitu wuh bisa gini men Gak bisa gini men Gue ditempak dari belakang lo Bro. Astaghfirullah. Masa gue ditempakin mulut dari belakang? Anjay. Kesini, Bro. Kesini, Bro. Lepas, hey, Bro. Come on. Kita unggul satu lo Bro. Mumpet, mumpet, mumpet. buru buru buru buru buru eh alah du du du du eh alah Nah, yang pada ngumpet ini, bro. Gak punya... Eh, ini. C'mon, bro. Masa ya? Oh, sembunyi mulu, oh, ya kan? Nih, gua bantuin. Bro, gua bantuin, bro. Main Windows. Ah, ada bom, ada bom. Cok, ada bom, cok, ada bom. Terang aja siapa ini yang nembak saya bunyi mateng gitu bro? <laughs> Dia ngasih bom. Wih bro, bro kita kalah Bro dia ngasih bom, dia ngasih bom Anjir, anjir, anjir, anjir, anjir Dia ngasih bom, dia ngasih bom Dia ngasih bom, wah benci, wah benci Dia, gua, gua benci bro Waktunya tinggal dikit, Gua dendam, gua dendam Dari belakang, mati, mampus, mampus, mampus Hei, kita mati bareng, hei, hei Hei, enggak hey, bisa gitu, hei, hei, hei Ini, hei, hei, hei Kita kalah, men Hei, ayo kita Kino kempur, jembatas. men waktu ting Astagfirullahaladzim Ternyata kita kalah, men Kita kalah dalam pertempuran, men Kita gugur berperang Kita gugur, men Kita mati berkali-kali, men Siapa yang di nyawa kita? Brendan, ini kurang ajar nih, Brendan Bro saya ke keberapa, coba? Oke, menurutnya skor. Saya bunuh empat doang, rek. Saya mati delapan kali, rek. Brendan ini lho, bro, gokil. Ini dia bro, gokil. dia gokil. Dia 13 tiga belas, matinya lima kali doang. Mati terbanyak, aldah. Dia mati terbanyak, 9 kali dia mati. Oke, ke lobby. Nah ini bro tampilan barunya World War Heroes, Heroes, Heroes, Heroes. Samudirapsol pejuang. bro caranya ganti coba mengaktifkan, oke, okay. 75 ya, yeah. ya yeah. upgrade oke, okay. satu hari oke okay. Kali ini gua mau menang, no uang gratis no, perlengkapan Bro Kita berperang lagi Ini ada kargo Tapi nggak saya ambil bro Kargonya bro Kargonya nggak saya ambil Hmm <laughs> Buat tahap Oke okay. Jerman Express Kita bertarung bertempur di Atas rangkaian kereta api Dekorasi liburan di menu utama Men Oke okay. Bro kita maju tak rapnya Siapa ini? ini Nembakin saya kampret benar. Siapa ini nembakin saya sih? Di belakang nih. Gue yang mati re, gue mati mulu rek. Oh, oh, oh, agak pak nanggal gua. Oh, oh. Wuh, oh, kok gue yang mati re, aja ini? Pro masih di sini, kok. Kenapa tidak berhenti, ya, bro? Anjir, lu anjir lu mampus lu sekarang lu naik ke atas ini mampus semua lu sama gua lu anjay anjay Bro di sana terjadi pertempuran Haha <laughs> gua mati juga akhirnya. Oh Bro, itu bedilnya sekali shot ya, Bro. Bro, Boleh <laughs> lempar krenat. ro cool. mati bareng kita bro, kok di bagian paling belakang, bro ajaib Hai oh. Bro emang bener naik di atas bro Ini emang bener naik di atas, bro Bracar nah, Noh noh noh noh Dari sini, dari sini anak hotel Mana masih bisa, Bro? Kita saling berperang. Bro, cepat cepat cepat. Pukul satu tinggal satu anjir, kempes plat gue, Bro. max level 12. Tapi kalah. Samudra Absol nomor 4. Oke, okay, thank you. Aduh, enggak ada di nominasi, Bro. Bro, coba kita. Aduh, coral stone namanya susah Bro namanya susah-susah Bro susah-susah namanya Bro Oke thank you next level saya next level di level 12 dengan premium 1 nomor 5 Bro saya membunuh 19 dan mati 23 kali mati terbanyak digeraih oleh Bro ini yang yang 7 kali 7 kali dia membunuh 8 kali kayaknya dia ngumpet mulu Bro ngumpet mulu dia Mati 26 kali, memburu 25 kali, fail di balai Oke, okay, thank you Thank you By the way gue kalah men Gak pernah menang men akhir-akhir ini men <gat> Hadiah! Semprotan Spesial, ini malah semprot Pencar. oke okay. Oke, okay. oke okay, bro, kita dapat bro. Oke, okay. hahaha, <laughs> karku spesial, hahaha, <laughs> no, uh, oke, <Okay>. hahaha, <laughs> saya dapat banyak, hahaha, <laughs> oke. Okay. Oke okay, bro, uh, yang mau main game perang ini, Oh, saya dapat surat bro, dapat surat bro dari mana dekat terpajak. Oh hadiah emas, level pembaruan game. Oke okay. logika perilaku boot dikerjakan ulang. Oke okay. claim, lumayan dapat emas bu. bro, bro dapat emas, dapat emas, lumayan claim. Oke, okay. oh claim bro, uhuh, nggak ada udah habis bro. Lumayan bro dapat emas, Bro. Bang lamaran anak orang, Bro. Ih. <laughs> Belum enggak, Bro? Perlengkapan. Udah, Bro. Encok juga ya, Bro. By the way buat teman-teman yang mau main game ini mau mabar. Uh, invite uh, akun saya, Bro ya. Namanya nih Samudi Repsol. ID-nya AS36965862. Samudi Repsol, saya di bagian pejuang. Oke, okay, Bro. Cukup sekian bro, permainan game dari saya Mudah-mudahan Saya cepet next level lagi, next level lagi Dan gak kalah lagi seperti kayak ini bro Capek kalah mulu bro, dibendil mulu Nah saya pengen, uh, pengen menang juga bro Naik levelnya, oh uh, lumayan level 12 bro Mudah-mudahan di level selanjutnya saya mainnya lebih jago lagi Tapi kayaknya gak bakal bisa jago bro Karena saya gak, gak piawai kalau main game <laughs> Oke, okay, cukup sekian dari saya Mudah-mudahan Menyenangkan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro, selamat bermain game Tara, thank you Bye-bye